Assalamualaikum warahmatullahi ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, Assalamualaikum. dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Di masalah emang eh, ada, ya. tapi ya. ada, ya. menjelang <laughs> akhir tahun, ya. memilih sekolah ya. Betul, anak -anak. mau menjelang, memasuki tahun ajaran baru, hmm. dimana... Uh, saat-saat sekarang tuh Mbak, sekolah tuh udah mulai yang membuka pendaftaran, buka pendaftaran, tes-tes hmm. masuk hmm. dan juga mereka saling dulu duluan untuk merekrut, ya, merekrut murid, murid, murid barunya, barunya gitu. Hmm. Masalahnya adalah ya. <laughs> kita ini sebagai orang tua hmm. kan Ininan pasti ya kita berkeinginan ingin mencengol, menyekolahkan anak-anak kita ini di sekolah yang terbaik uh -huh. dan yang terbaik itu ada Adalah, harga ada harga, ada mutu ada fasilitas yeah. menjadi masalah pada saat orang tua tidak sedang dalam kondisi finansial yang baik yeah. di Cepat. saat ini nih, mm -hmm. mau menyekolahkan anaknya tapi gimana ya mbak gitu supaya orang tua tuh agak uh, berperang batin kali ya, ya. ya dilema nah, gitu karena, di sini. karena kepingin menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik Bagus, gitu ya, ya. terbaik menurut ya mendengarlah dari segala macam ya. informasi gitu kan tapi, tapi sekolahnya mahal ya, mm, enggak, lagi, gak sesuai lagi enggak sesuai dengan keadaan kantong, pas gitu ya. kantongnya mm -hmm. gitu. jadi membuat orang tua stres iya betul yang karena merasa Kumbang. tidak bisa memberikan yang terbaik buat si buah betul. hati ini apa yang Cuman. harus dilakukan oleh si orang-orang tua ini ya. Akulah contohnya ya hmm, gitu hmm, misalkan lagi hmm. kita udah sempat membahas beberapa episode episode Mia tentang hmm, hmm. jiwa titipan ya ya itu kan Ke jadi ya. membuat Duh, gimana nih ya ya, hmm. ya. memang <coughs> kita harus menyadari dulu bahwa apa sih keinginan sang penitip jiwa gitu ya memang selalu Allah di menginginkan awal ya. ya selalu diawali itu memang Allah menginginkan anak itu selalu lebih dari kita harus lebih pinter sekolahnya harus lebih baik daripada kita orang tuanya betul itu memang Allah memiliki. memang menginginkan seperti itu hmm. supaya uh, mereka lebih tangguh dalam hidup hmm. jadi memang Tuhan menginginkan anak itu eh, pendidikannya itu melebihi kita orang tuanya hmm. tapi ada hmm. ya, tapinya. tentunya ini kontekstual Tuhan tentu saja maha adil maha pengatur tidak mungkin menyuruh sesuatu yang di luar kesanggupan yeah. hambanya gitu ya nah dalam konteks di sini seperti apa sih sanggupnya itu gitu yeah sanggupnya kita adalah kita tetap sanggup untuk tidak stres. Nah itu. Tetap bisa taat, tetap bisa sabar, tetap bisa ikhlas, tetap bisa sholat usyu, bisa memaafkan, bisa bersyukur, tetap seperti itu. Hmm. Nah kalau kita stres, berarti ada yang terlanggar. Hmm. Itu indikasi. Iya, itu indikator. Indikator ya. ya. Nah jadi, apa ya, bagaimana? Aku juga, ya banyak orang tua yang mengalami hal-hal seperti ini. Karena memang kita juga menyadari dan kita juga sudah membuktikan bahwa hidup itu tidak selalu uang itu ada, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi perpasti orang tua pernah Merasa umumnya hati. ya, umumnya merasakan dalam kondisi terhimpit secara, terhimpit finans. secara finansial lalu harus menyekolahkan di mana anak-anak ini eh, os, maaf, orang tua ini nggak ada yang pengen anaknya itu dapatnya yang nggak bagus gitu kan betul. jadi semuanya karena niat baik gitu iya. justru iya. justru karena ingin taat sama Tuhan sebenarnya begitu iya, betul. ya kan betul. takut iya. hanya karena ketidakpahaman sehingga eh, yang harusnya kita justru mudah melaksanakan kehendak Allah sekarang kita malah kok jadi sulit ya Iya. sulit sabar iya. jadi kita sering jadi menuntut suami uh -huh. jadi memarah uh -huh. jadi uh, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan uh -huh. jadi menghalalkan segala cara demi dapat uang untuk ya, bahkan kita bisa menggadaikan harga diri kita bahkan kita pernah ada dan banyak sampai mengganti menukar agamanya demi mendapatkan uang supaya anaknya sekolah banyak kejadian kan gitu kenapa ini gitu kenapa ya kok bisa begini harusnya kita menjalankan kehendak Tuhan kok justru kita jadi murtad? gitu iya. itu uh, worst case nya gitu ya nah tentu kita harus luruskan ini betul memang Tuhan menginginkan kita menyekolahkan anak melebihi kita orang tuanya tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ketika kondisi finansial kita mencukupi. Ya, sesuai, hmm. kemampuan. sesuai kemampuan. Hmm. Tapi ketika tidak sesuai kemampuan, hmm. tentu kita harus melakukan perenungan. Sesungguhnya apa maksud Tuhan di balik ini? Ya. Tuhan menginginkan saya menyekolahkan titipannya di sekolah terbaik. Tetapi Tuhan memberikan kondisi saya rezeki dalam uh, kekurangan pasti ada sesuatu di balik itu hmm. nah kita akan bertanya dulu apa sih keinginan Tuhan keinginan Tuhan sebenarnya tetap kalau diperas cuma satu apa itu? tak Binallah titipanku agar menjadi takwa oke okay. hmm. itu dulu yang layer yang pertama ya. Lalu yang kedua, berarti Berarti Anak ini Harus saya bina menjadi takwa Takwa itu adalah Sikap perilaku Menjalankan kehendak-kehendak Allah menjauhi Larangannya Berarti untuk bisa dia Taat berperilaku selaras Dengan kehendak Tuhan Dia harus punya kemampuan Hati Karena untuk tugas pengabdian itu, ranahnya hati. Nah, supaya bisa perilaku selaras dengan kehendak Allah, oh, taat. Lalu kita bertanyalah pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini supaya jiwa titipan ini bisa menjadi takwa?" Uh -huh. Rasulullah menyampaikan, "Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik perilakunya. Daging itu bernama..." Kalbu. Nah, jadi di sini kita paham. Berarti untuk menunaikan keinginan Tuhan untuk menjadi takwa, bukan dengan sekolah, hmm. tapi bagaimana mengisi daging kalbu hmm, ini hati. dengan kepahaman, -kepahaman spiritual. spiritual. Di situ kita sudah tenang. Berarti oke. Okay. Ya kan, lalu berarti ini kemana sekolahnya ini? Yang bisa membawa pada ketaatan, yang bisa mengisi kalbunya, mengisi jiwanya. Apakah dengan saya sekolahkan ke pesantren, tunggu ke pesantren atau sekolah, sekolah agama? Apakah dengan sekolah agama, dengan pesantren anak ini menjadi perilakunya dipastikan menjadi takwa gitu? Ternyata dengan hadis Rasulullah ini itu terpatahkan. Ternyata perilaku kita bukan ditentukan oleh ilmu agama kita. Kalau kita sekolah di sekolah Islam atau di pesantren yang ada bertambah ilmu, ya. Tapi bertambah taat, enggak. Selama ilmu itu tidak berhasil menempati Ruang hatinya itu tidak menjadi perilaku. Itulah kenapa kita banyak menemukan orang-orang uh, yang ilmu agamanya tinggi. Hafal Al-Quran, Hatam Al-Quran, Ahli Tafsir. Banyak melakukan pembangkangan. Prilaku. Karena memang perilaku tidak ada hubungannya dengan ilmu. Perilaku hubungannya dengan Isi, isi kalbu hati, hati. Ya. isi hati nah. jadi kalau gini kan kita hati. jadi tenang oh iya, jadi saya tetap bisa menjalankan kehendak Tuhan ya. terhadap jiwa titipan ya. ini dimana caranya ternyata isi. mengisi jiwa itu adalah Gana. dengan di rumah dengan saya gak perlu paketnya ya. jadi, bagaimana dengan sekolah ya, ya. ya sudah, berarti kan sekolah Sebagaimana semampunya kita Iya, kita mencari yang penting Iya, yang penting hmm. Nah, yang penting apa? Kita tahu dulu, tanya Allah nyuruhnya apa? Allah nyuruh kita sekolah ikhtiar, hmm. di usia segitu hmm. Karena apa? Karena kita punya tugas lagi pengabdi Yaitu sebagai Khalifah. Lalu cari sekolah Ya, cari aja sekolah yang bisa membuat dia memudahkan dia menjalankan tugas sebagai Khalifah. Mm -hmm. Kalau masukin SD ya SD di mana mana sama, mm -hmm. ya Ingin kan, sih, sama, sama saja. Iya. Nah kita masukinlah mm -hmm. kalau misalnya sekarang kan sekolah negeri yang gratis ya cari sekolah negeri yang gratis dalam rangka kita ikhtiar. Mm -hmm. Kita ikhtiar mencari. Jadi mencari sekolah yang sesuai kemampuan. Mm -hmm. Jadi kalau kita baik ya aku kasih permisalan ya misalnya ada orang naik mobil punya mobil bm Mercy mm. deh Mercy terbaru mm. lalu dia sakit mm. terus dia berobatnya di puskesmas mm. ini oh, ikhtiarnya bener apa enggak enggak, cocok. enggak ya, bener kan enggak nah sekarang ada tukang becak mm. sakit mm. tapi dia ikhtiarnya ke singapura mm. cocok enggak, enggak cocok hmm. jadi kalau tukang beca atau saya bukan mengecilkan tukang beca maksudnya kita mengumpamakan proporsional, proporsional ya. bahwa kalau kita punya uh, kemampuan. kemampuan segini ya, ya berobatnya ikhtiar sungguh-sungguh itu ke puskesmas hmm. bukan ke dukun misalnya begitu hmm. lalu kalau yang itu ya ikhtiarnya mesti ke Singapura hmm. bukan ke puskesmas hmm. Itulah namanya ikhtiar sungguh-sungguh. Jadi bukan ikhtiar sungguh-sungguh itu membabi buta. Yeah. Yeah. Melebihi kemampuan. Nah, Melebihi bukan, kemampuan. Ya, ya. bukan seperti itu. Itu namanya bukan ibadah. Nafsu. Hmm. Gitu. Ini harus, oh, ya. harus melalui perenungan demi perenungan memang. Hmm. Karena ini uh, suatu kepahaman yang cukup dalam. Hmm. Karena kita memang harus mengenal kita siapa. Hmm. Uh, apa tugas kita apa di sini mau ngapain lalu kita harus kenal Tuhan kita ya. Tuhan kita maunya apa, ya, apa itu ya. jadi bukan bukan saya maunya apa bukan ya, selama ini hmm, kan hmm. saya maunya hmm. apa ya. saya maunya anak-anak ya. ya. itu maksa ya. ya. ya. kan? dan, dan juga ya. saya terhasut dengan lingkungan itu, ya. kita nah. tershape dengan kebenaran lingkungan ya. dan positif lingkungan itu kan orang tua yang baik kalau nyakolehin nah, anak semahal ya. mungkin ya. Padahal Allah enggak, bayangkan ketika kita memaksakan kita punya hanya rezeki secukupnya gitu ya, sedikit. Lalu kita memaksanya kolain anak kemana-mana, kemahal-mahal gitu. Sadar nggak kita sedang melakukan apa? Yang pertama, kita sedang memupuk ego anak. Itu yang pertama. Yang kedua, iya. Lalu kita membuat suami kita stres iya, karena, karena dia sendiri itu. sudah habis-habisan terus nggak punya uang. Lalu kita ini, kita menzolimi, dan lagi kita apa ya, kita punya referensi sendiri yang tidak sesuai. Quran, iya, kita tuh Ini bahaya, sebenarnya bahaya. Kenapa? Memang asalmu asalnya. Ketidakharmonisan jiwa kita, stres kegalauan, itu karena e, kemampu, e, keinginan melebihi kemampuan. Besar pasak pada tiang. Tia, mm -hmm. ya. Dan ya itu ya, yang mm -hmm. di lingkungan ya sini kan, mm -hmm. emang iya ya, berlomba-lomba untuk e, seakan-akan gitu, seperti berlomba-lomba untuk memasukkan anak-anak kita tuh ke sekolah, sekolah yang, yang mahal, populer. Kayak jaminan tuh, gitu ya, iya itu kan persepsi yang... Ya, tapi, tapi ya itu lingkungan. yang tadi Mbak Inka bilang hmm. sih, yang kita lupa adalah Tujuh. Yang harusnya ya. kita pupuk ya. ke anak Apanya sebagai Allah jiwa titipan mau, ya? ini adalah Mengisi kepahaman kalbinya Sekarang kebayang ya Kalau saja persepsi itu bahwa anak itu harus di sekolah yang, yang tinggi, yang mahal, yang paling bagus di seluruh dunia Kan keinginan dia kita fasilitasi Berapa banyak orang tua stres ya. Berapa banyak manusia hmm. yang sul yang sulit sekali bahagia. Ya, jadi sulit mengejar Akal, sesuatu. Karena, karena persepsinya itu. Hmm. Wah, Tuhan gak adil banget buat. Ya, ya, Tuhan gak adil berarti. Hmm. Tapi kalau bagaimana anak ini menjadi takwa, begitu adilnya Tuhan. Orang Se gak mampu, mampu, mampu, bisa. Iya ya, ya. hmm. Ya. beda Iya tanya -tanya, tanya -tanya. ya punya kita juga punya pengalaman kan Bagaimana uh, seseorang itu ada yang kita kenal uh, dia bilang bahwa bagaimana nanti mau nggak kalau sudah masa tua nanti kita tidak hanya hari-hari itu hanya untuk Tuhan Ya kan hanya untuk Tuhan, hanya untuk dakwah, hanya untuk membantu manusia bermakna untuk Tuhan dan manusia. Kalau mau dari muda kita nabung. Terus anak sekolah di negeri saja SD. Jadi kalau beli, uh, terus kalau belanja di tradisional. Kalau mau begitu. Lalu uh, sang ibu mau. Akhirnya orang yang biasa padahal waktu itu gajinya hmm. ini hmm. Uh, si bapak uh, banyak gitu sangat ya. mencukupi, hmm. tapi karena punya tujuan, tujuan untuk Tuhan hmm. dan manusia hmm. yeah. itu suatu mimpi yang besar itu yang lebih besar hmm. makanya mereka hidup secukupnya ba uh, tidak pernah liburan, liburan tuh hanya kedekat-dekat saja lalu memang memang kan kita harus tahu ya kalau kita punya gini ya kita harus turunin standar kehidupan ya kan nah, jadi e, sekolah di sekolah negeri apa segala macam dan dari SD negeri SMP Negeri lalu sepatu pun setahun cuma satu dua kali beli tapi tahu nggak waktu e, selulusnya anaknya jadi lulusan terbaik ITB apa hubungannya sama sekolah negeri emang sama sekolah mahalnya ya, ya. memang itu keputusan ya, ya, ya. Tuhan hasil itu Tuhan lalu ada lagi pengalaman ada lagi uh, yang yang pinter belajar abis-abisan sungguh-sungguh sekolahnya sungguh-sungguh belajarnya lalu yang satu lagi tidak biasa, aja. biasa saja Belajarnya males-malesan Nah, tapi orang tuanya Ikhtiar sungguh-sungguh mengingin Menjalankan keinginan Tuhan Oke, ya sudah Yang penting Ngerti bahwa Ini sesuai kemampuan Pokoknya saya tidak boleh melanggar Yang satu lagi juga begitu Tahu nggak yang terjadi Yang belajar males-malesan Yang IQ-nya secukupnya Lulus tuh negeri yang pintar banget, yang belajar tiap hari gak lulus negeri siapa yang bekerja? Allah makanya memang Allah ini harus kita buktikan sumpahnya tanpa kita buktikan janji-janji Tuhan kita gak akan pernah meyakini janji-janji Tuhan dalam Al-Quran lalu bagaimana kalau kita sendiri gak yakin Bagaimana kita mau menggunakan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup. Pasti. Kita hanya akan menggunakan. kelogisan akal kita. Atau apa kata ibu bapak kita. Sementara. Al-Quran bilang A. Ibu bapak kita bilang B. Lingkungan bilang B. Ya inilah asal asalnya eh, Kesulitannya kita. Dalam. Eh, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya. Sudah belajar agama bertahun-tahun, rutin mengikuti pengajian-pengajian, tapi tetap sampai sekarang bilangnya sabar itu susah. Dan stres, masih mati ya kan? Ikhlas itu, itu ya. sulit. Mm -hmm. Harusnya yeah. kan ada kemajuannya. Iya, yeah. yeah. yeah. yeah, dengan belajar ini Jadi mm -hmm. benar ya, sin ya, mm -hmm. bahwa ternyata seperti itu kalau kita paham tugas kita sebagai orang tua yang ya. ya. itu ya. apa yang diinginkan nah, oleh nah, sang nah, penitip nah, itu gitu. iya. nah, dulu Allah sang penitip hmm. jiwa ini pasti kita jadi nggak ya nggak ya, bisa stres nah, <laughs> gitu. ya, apakah untuk, apakah karena kita menyekolahkan anak di sekolah yang tidak berbayar kita orang tua yang nggak sungguh-sungguh wah bukan di situ ya pak ya orang gitu. tua yang baik adalah yang selaras dengan kehendak Allah ya itu yang penting ya itu sudut tamanya ya orang karena punya sudut pandang, mau ikhtiar ya, sungguh menjalankan sungguh, menjalankan sih, apa yang Allah mau betul. itu ya itu dasarnya ya mbak ya yeah. Yeah. jadi kita memilih segala macam juga semuanya jadi dasarnya. bertanya apa planning semuanya maunya yeah. ke situ gitu karena buat umumnya ah, buat Allah. orang itu Ketika keinginannya terwujud, walaupun pakai ngutang, pakai segala macam, buat dia, katanya itu keinginan Tuhan. Padahal enggak, padahal ya, ya, enggak meminjam istilah itu, enggak Tuhan ingin inginnya. Iya, iya. Yang itu kan memaksa ini. namanya, hmm. lebih besar pasak daripada ya, tiang. Ya, ya. Nah, sebenarnya pada saat itu dia sedang menasehati anaknya dengan itu tanpa disadarinya nah, bahwa iya-iya iya, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan harus terjadi ya, ya. Ya. harus bisa kita dapat dari belakangnya iya harusnya bukan itu yang, yang begit kita ajarkan iya kan. oh, ya. kehidupan yang nyata harusnya kan apapun yang kita inginkan jangan lupa ada kehendak Hendak Allah, Allah sehingga yang terjadi pasti, pasti kehendak, kehendak Allah, Allah. Iya. Ya. Uh, jadi, iya. jadi don't worry ya, benar. <laughs> buat eh, para sahabat jiwa yang iya. sedang iya. dalam ya yang Masa sedang dalam uh, ke, kesulitan keuangan tidak ada jalan buntu dalam Islam Islam penuh dengan selalu ada solusi yang penting adalah bagaimana kita bisa berperilaku selaras dengan kehendaknya hmm. Apapun ketetapannya, hmm. apapun situasi dan kondisi kita Kita, ya. hmm. kita bisa tetap, kita tetap taat, menjalan. tetap tidak tetap saling menguatkan dalam ketaatan terhadap pasangan ya. Ada anak, hmm. kita juga tetap bisa membuat rumah itu home sweet home House. Apapun kondisi kita hmm harusnya hmm. nggak boleh ya, malah menjadikan. Cuma karena satu, in, satu masalah ini, sekolah anak gitu rampas kan jadi kebahagiaan. Luar biasa raya. ya. Dan yang bahayanya adalah kita nggak sadar ya Mbak, bahwa itu indikator bahwa kita melanggar perintah-perintah. Buk iya, bukan melanggar sebenarnya. Kita nggak melanggar, cuma kita memaksakan sesuatu pada akhirnya ketika kita memaksakan sesuatu dan itu tidak terjadi, ya, maka mulailah pelanggaran, ya, ya. menuntut, ya, ya marah, kan? Masalah, iya. Masalah, masalah, masalah, masalah. Aduh. Dan itu berlindung di kan supaya kebaikan anak. Padahal itu menurut ah. kamu bukan Jadi, menurut lalu itu saya. <laughs> iya itu karena tidak mengenal, karena tidak mengenal diri, sejati, tidak ya. mengenal Allah, ya, mengenal agadaknya, hmm. hmm. itu awal mula semua soalnya selalu ya. Selalunya, selalunya. Dan kesuksesan itu bukan berasal dari sekolah loh ya, ya, ya. Gitu ya. coba presiden, sudah banyak presiden, bermulai dari Anak petani. Hmm. <laughs> ya. Dari istilah, ya kan? iya, Itu semua banyak kan kalau kita baca autobiografi ya. saja. Banyak semua itu. bermula dari bukan sekolah mahal. Ya. Betul. Bukan sekolah ya. mahal. Ya. Ya. Kurang, Kurang pembuktian apalagi. Iya, ya. ya. ya betul. Benar ya. Bukan, hmm. gak ada hubungannya gitu loh. Ayu. Sekolah yang hmm. mau populer, yang mahal atau sekolah yang tidak berbayar pun ya. kalau memang dia sungguh-sungguh Allah ya. juga meridoi gitu ya, Mbak. Ya kan bisa ya. aja ya. Gak, gitu. Nah. Iya, ya. makanya ya. itu. Di aturnya tuh ya. udah bener-bener harus. Cuma sepas. ini konteksnya bukan berarti kita harus apa adanya, bukan. bukan ini begini. kita konteks ketika Menyajaran. kita dalam kondisi ya. sangat terpuruk ya. lalu secara kita ekonomi. secara ekonomi ya. lalu kita pengen menyolok-kolahkan anak sebaik-baiknya ya. agar Tuhan puas sama kita. Ya. Nah, apa yang harus kita, nah, kita lakukan. Ya, betul, hmm. di situ. Pakailah sudut pandan itu ya. Iya. Hmm. Hmm. Hmm. Luar biasa. Ya, Oke, sih. ini perlu aku renungkan. Hmm. Karena... Cocok buat aku. Ya. <laughs> karena biar kita gak maksa lagi sama bapak-bapak di rumah. Iya. <laughs> karena ini kebanyakan kita nih, kayak kita di sini. Ibu-ibu, hmm. <laughs> yeah. maunya, ini, ini, ini. Nah, bapak-bapaknya yang pusing. <laughs> kita rong-rong gitu ya. Kita tuh emang mesti mikir gitu ya. Memang banget kata -kata. merenung mm -hmm. ininya ya tanpa mikir ya itu menduga-duga keinginan Sebenarnya Tuhan keinginan. kita padahal, kira Tuhan senang ya, padahal itu keinginan aku sendiri ya Mbak ya iya padahal kita uh, uh, uh, jadi artinya Tuhan itu enggak uh, enggak ada di dalam pemikiran kita ya, di saat biasa. itu nah, Wah boro-boro memutuskan yeah. sampai itu nggak ada tuh berarti ya, segala sesuatu di hidup kita kita Kejadi memutuskan berdasarkan hasilnya. untuk ya. Tuhan yeah. sebenarnya yeah. ya apalagi dua titipan mm. ya, betul okay. betul baiklah Solmet hmm. semoga apa yang di sharing di Mea kali ini berbagi wawasan Mea kali ini juga juga memudahkan buat Solme Solmet yang mungkin lagi kesulitan mengalami kesulitan yang sama seperti aku dan Cindy dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, tapi pengen anaknya sekolah yang bagus, ternyata bukan begitu ya mbak, nggak apa-apa kok gitu, banyak cara-cara yang ternyata lebih yahut lagi adalah bagaimana kita menyadari bahwa hmm. yang penting adalah kita mengisi kamu karena nggak diminta pertanggungjawaban untuk sekolah populer atau sekolah yang nggak yang yang berbayar itu nggak bertanggung jawab adalah bagaimana itu. mengisi iya, kepahaman itu tugas warna. kita yes. yang mm -hmm. untuk jiwa-jiwa titipan ini baiklah somit mea ada di YouTube channel ada di Spotify ada di Instagram di Facebook dan di Tiktok mm -hmm. baiklah kita pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. udah nonton episodenya masalah emang ada. Jangan lupa ya Solmate untuk di-like, subscribe, share dan komen di bawah ini.